Halo selamat datang di channel jadi ilmu tempat berbagi berbagai hal tentang ilmu pengetahuan tutorial berita bisnis dan teknologi semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua demi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia sahabat jangan lupa Tekan tombol subscribe dan lonceng agar sahabat tidak tertinggal dari video-video terbaru yang kami upload. Sahabat, hari ini kita akan melakukan pembahasan soal UTBK TPS Kuantitatif. Di mana soal ini merupakan bagian seleksi masuk bersama masuk perguruan tinggi negeri. Atau SBM PTN, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi sahabat semua, dan sahabat-sahabat semua diterima di perguruan tinggi yang sahabat impikan. Amin. Soal yang pertama kita bahas adalah soal UTBK TPS kuantitatif. Soal nomor 1 diketahui sebuah baris bilangan yang terdiri dari 7, 9, 10, 12, 15, 17, dan 22 Pilihannya adalah A30, B28, C27, D25, dan E24 Jika sahabat menemukan soal seperti ini Maka yang sahabat akan lakukan adalah melihat Ini sudah pasti pola bilangan Polanya seperti apa? Kita coba cermati satu persatu. Mana yang memiliki keterkaitan ke atau hubungan? Kita lihat hubungan yang pertama, kita lihat pola barisannya adalah di sini 7 dengan 10, 10 dengan 15, 15 dengan 22 Di sini terlihat polanya, 7 ke 10 plus 3, 10 ke 15 plus 5, 15 ke 22 adalah plus 7. Bagaimana dengan pola kedua? Ini sama, hampir mirip. Yaitu 9 ke 12, 12 ke 17, 17 ke berikutnya. Polanya sama. Plus 3, plus 5, plus 7. Dimana ini merupakan bilangan 5. Yang pola ini bawah, disini sudah ada plus 3, plus 5. Sehingga plus berapa lagi? Plus 7. Sehingga pola ketiganya adalah 17 ditambah 7 nya 20. Mudah bukan? Sahabat semua harus memahami dan mengetahui bahwa oh ini merupakan sebuah pola barisan bilangan. Bisa polanya dijumlah, dikali, dikurang atau kombinasi perkalian, pengurangan, perkalian. Soal nomor 2. Diketahui ada dua buah gambar segitiga di mana diketahui pernyataannya adalah angka di dalam segitiga dibentuk dari operasi hitungan bilangan, bilangan di luar segitiga. Jika pola pada segitiga pertama dan segitiga kedua identik, nilai X di dalam segitiga kedua adalah berapa? Nah, kata-kata bahwa nilai yang di tengah ini merupakan operasi dari yang angka-angka di luar, maka kita bisa lihat untuk pola segitiga pertama. Di mana angka 2 diperoleh dari 6 dibagi 7 dikurangi 4. Sehingga hasilnya 2. Lalu dengan pola yang sama pada segitiga kedua. Hasilnya adalah 21 dibagi 11 kurangi 8. Hasilnya adalah 7. Sehingga X-nya adalah 7. Soal ketiga. Diketahui X sama dengan 235 dikali 233 dikurangi 236 dikali 232 Dan Y sama dengan 361 kuadrat dikurangi 362 dikali 360 Maka pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang benar berdasarkan ilustrasi soal tersebut adalah A X lebih besar daripada Y Y lebih besar daripada X X sama dengan Y X sama dengan Y sama dengan 0 Atau hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan Menyelesaikan soal seperti ini teman-teman Pertama adalah kita tentukan untuk pola dari X Di mana? Di sini terlihat 235 dikali 23 Sama dengan 236 x 232 Maka kita coba Lakukan modifikasi soal dimana dua tiga lima adalah dua tiga empat tambah satu dua tiga tiga dua tiga empat dikurangi satu dua tiga enam dua tiga empat ditambah dua dua tiga dua dua tiga empat dikurangi dua ini perkalian sekawan kembar plus min plus min hasilnya dua tiga empat kuadrat dikurangi satu dikurangi dua tiga empat kuadrat min empat hasilnya x adalah tiga soal kedua eh soal kedua bagian Y diketahui 361 kuadrat min 362 dikurangi, dikali 360 sehingga di sini kita bisa uraikan dengan metode yang sama hasilnya adalah 361 kuadrat min 361 tambah 1 dikali 361 minus 1 masih perkalian sekawan. maka diperoleh Y sama dengan 1 maka simpulannya X sama dengan 3 Y sama dengan 1 maka x lebih besar daripada y Soal nomor 4 Jika x jumlah bilangan ganjil antara 20 dan 50 dan y sama dengan jumlah bilangan genap antara 40 dan 70 maka kesimpulannya adalah Apakah 2x lebih kecil daripada y atau 4x lebih besar pada 2y atau 3X sama dengan 2Y Atau Y sama dengan X ditambah 25 atau, atau, Dan E hubungan X dan y tidak dapat ditentukan Menyelesaikan soal seperti ini kita coba uraikan dulu Anggota-anggota dari bilangan X dan Y Anggota bilangan dari X adalah 21 ditambah 23 plus Dan seterusnya hingga 49 Dan di sini terlihat bahwa ini adalah barisan deret-arit matematika. Di mana selisih atau bedanya adalah 2, yaitu 23 dikurangi 1. Rumusnya adalah UN sama dengan U1 ditambah N-1 kali beda. Hasilnya, kita cari N-nya dulu. 49 sama dengan 21 plus 2N-2, 2N-nya 30, N-nya adalah 15 N sudah 15, menentukan jumlahnya berarti kita menggunakan rumus SN. Atau jumlah X sama dengan S15. Nnya 15, rumusnya adalah N per 2 dikali U1 ditambah UN. Atau 15 per 2 kali 70. Hasilnya adalah 5, 2, 5. Untuk nilai X. Nilai Y. Nah, anggota dari Y adalah bilangan genap antara 40 dan 70 apa saja anggotanya 42 44 dan seterusnya hingga -nya, UN nya adalah 68, bedanya sama yaitu 2, rumusnya sama kita cari N nya UN sama dengan 42 ditambah N min 1 kali 2 top 68 sama dengan 42 tambah 2N min 2, N -2. N nya sama dengan 14, maka jumlah Y, ya kan, jumlah Y sama dengan S 14 hasilnya ada 770. Diketahui bahwa nilai X-nya 525, Y-nya 770, dimana selisihnya, ikan, Y min X 770, dikurangi ya dikurangin 525 hasil 25, sehingga Y sama dengan 2X ditambah 24, sehingga Jawaban yang benar adalah B. Nah, mudah bukan? Sahabat Jika channel ini bermanfaat Silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya Nah, kita akan membahas so Contoh soal-contoh soal, contoh soal uh, UTBK Yang lain Kita coba masuk ke soal nomor 5 Diketahui perbandingan uang Ani Budi dan cantika adalah tiga banding 7 banding 4 jika jumlah uang Ani dan uang Budi adalah lima kali selisih uang Budi dan cantika adalah berapa Nih. maka di sini kita coba Uraikan perbandingan dari ketiga orang tersebut adalah kita coba visualisasikan dari pernyataan-pernyataan yang ada di soal jika A adalah uang banyak uang Ani, B banyaknya uang Budi, C adalah banyak uang Cantika perbandingan mereka perbandingan Ani, Budi dan Cantika adalah tiga banding 4 banding 7 atau A banding B banding C adalah tiga banding empat banding tiga banding tujuh banding empat kalimat yang kedua Jumlah uang Ani dan Budi adalah 5K, 5X. Atau A plus B adalah 5X. Kita coba kombinasikan. Di sini jumlah uang Budi dikurangi jumlah uang cantika. Atau selisih uang dan cantika adalah A plus B. Sama dengan perbandingan koefisien Budi dan Santika per 5X. Kita masukkan nilainya. Hasilnya selisih antara uang budi dan uang santika adalah 3 per 2 X. Soal nomor 6, diketahui pernyataannya adalah 13 persen dari suatu bilangan sama dengan 39 persen dari bilangan lainnya. Jika jumlah bilangan kedua bilangan tersebut adalah 68, selisih kedua bilangan tersebut adalah berapa? Apakah 30, 32, 34, 36, 39? Dari soal-soal seperti ini, sahabat, kita coba visualisasikan agar mudah dicerna. Lihat kata-katanya, misalkan X adalah bilangan pertama dan Y adalah bilangan kedua. Kalimat pertama, 13% dari suatu bilangan sama dengan 39% dari bilangan lainnya, 0,13 dari 13 seratus. X sama dengan 39%. 0,39 sama dengan Y. Maka X sama dengan 3Y. Ini kita anggap sebagai kesimpulan yang pertama. Kalimat yang kedua. Jumlah kedua bilangan tersebut adalah 68. Sehingga X plus Y sama dengan 68. Kita anggap sebagai kesimpulan yang kedua. Kedua buah kesimpulan ini kita coba substitusikan. Benar. Akhirnya diperoleh. X-nya kita ganti dengan X plus Y, 68. X-nya kita ganti dengan 3Y. Maka Y-nya adalah 17. Lalu kita cari Y. Gampang. Mencari Y ada. Mencari X. Maaf. Diketahui X adalah 3Y. Karena Y-nya 17, berarti X-nya adalah 51. Dengan demikian, selisih X dikurangi Y adalah 50 dikurangi 17, yaitu 30 mudah bukan? ya ini memang soal-soal uh, yang kita harus selesaikan dengan ya mudah soal ke 7 diketahui ada perhatikan tabel di pernyataan P dan di mana P adalah besar gaji sugi. Jika besar premi yang harus dibayarkan sama dengan gaji sugi dipotong 4% dan G adalah Rp2.600.000. Apakah hubungannya? Nah. Soalnya adalah <tuh> diketahui Anto dan sugi mendaftar sebagai peserta asuransi dengan premi yang sama. Diketahui besar premi yang dibayar Anto sama dengan besar gaji Anto yaitu 1.500.000 Kemudian dipotong 7% Hubungannya benar dari P dan Q Berasal informasi tersebut adalah Pilihannya P Lebih besar pada Q Atau P lebih, uh, lebih besar Tadi P lebih kecil, P lebih besar P sama dengan P Min Q adalah 20.000 Atau informasi diberikan tidak cukup nah, Sahabat Kita coba uraikan dari soal berikut Yang Mana kita berjubah bisa selesaikan? Nah, pertama, premi asuransinya adalah tujuh persen ya, dari satu ratus lima puluh lima. Nah, perhatikan, pak, besar premi empat persen dari gaji sugi? Gaji sugi adalah seratus lima ribu. Maka, hasilnya adalah dua juta Maka, p. Lebih besar daripada Ki, karena P nilainya juta enam ribu lebih besar daripada Ki, yaitu dua nah, juta Mudah, bukan? Sahabat, kita lanjut soal nomor delapan. Jika menurut sahabat, soal ini, channel ini uh, bermanfaat. Mohon dukunannya untuk mendukung ini untuk terus berkembang semoga kita semua sehat selalu Baik. soal nomor 8 jarak rumah Yuni dan kantornya adalah 3,25 km diketahui kecepatan Yuni berjalan adalah 3 km per jam Yuni bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu dan tidak pernah makan siang di rumah pada hari kerja waktu dibutuhkan Yuni untuk berjalan hingga Pulang pergi dalam satu minggu itu berapa jam? Di sini variabelnya sudah jelas, ada jarak, yaitu 3,25, ada kecepatan, yaitu 3 km/jam, lalu ada waktu. Ingat rumus sederhana, waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Di sini kita coba uraikan variabelnya. Jaraknya adalah dua kali perjalanan dalam satu hari, dua kali 3,25. 25. Totalnya adalah 6,5. Sehingga total jaraknya adalah 39 kg. Karena kecepatannya 3 km, maka waktu yang dibutuhkan adalah 13 jam. Mudah bukan? Baik. Kita lanjut soal nomor 9. Sahabat, di sini diperhatikan. Ada tabel. Ada tabel untuk P dan Ki, di mana P nilainya adalah <tuh> suatu operasi bilangan 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat sedangkan K adalah 2 X min 3 jika nilai X yang ditentukan itu lebih besar daripada dua dan lebih kecil daripada 7 maka berapa atau bagaimana hubungannya P lebih besar pada K K lebih besar pada P atau P sama dengan K sama K lebih besar daripada P di sini, kita coba uraikan masing-masing pernyataan. -masing Jika P, 1 min X pangkat 4 min 1 min X kuadrat, maka nilainya adalah, kita juga faktorisasinya. Faktorisasinya, 1 min X kuadrat. Ya, maka kita hapus. Maka nilai P-nya adalah 1 plus X X kuadrat. Itu P. Nah, dari pernyataan hasil Operasi ini kita coba uraikan Berapa nilainya saat nilai X kita masukkan Kita buat tabel nih Nilai X nya kan lebih besar daripada 2 Lebih kecil daripada 7 Kita masukkan nilai X nya 3, 4, 5 dan Nah maka nilai P nya 1 plus 3 kuadrat 10 1 plus 4 kuadrat 17 1 plus 5 kuadrat sama dengan 26 1 plus 6 kuadrat 37 Lalu yang key Rumusnya 2Q-3 Ketika X-nya adalah 3 Q-nya 3 X-nya 4 Q-nya 5 X-nya 5 Q-nya 7 X-nya 6 Q-nya 9 Sedangkan 2Q Ketika X-nya diganti dengan 3, 5, 7 3. Ketika diganti dengan hasil nilai Q Hasilnya adalah 2Q adalah 6, 10, 14, 18 Dari tabel tersebut Lihat bahwa nilai P itu lebih besar daripada Ki. dan juga lebih besar pada 2q maka hubungannya adalah p lebih besar daripada Ki. mudah kan lanjut kita soal nomor 10 sahabat satu paket soal TBS kuantitatif ini ada 20 soal nah untuk video kali ini kami membuat 10 pembahasan soal TPS kuantitatif. Untuk soal nomor 11 hingga nomor 20 kita akan buat di pada video berikutnya. Kembali ke soal nomor 2. soal nomor 10. Jika A anggotanya adalah 1, 2 dan 3 dan B adalah A kecil B kecil dan C, pernyataan benar mengenai hubungan pasangan terurut satu dengan A, 2 dengan A, 3 dengan C. Nah, di sini adalah relasi dan fungsi. Ataupun korespondensi satu-satu. Jadi, mana hubungannya? Dari sini, teman-teman, kita coba uraikan bahwa karena setiap anggota di A, ya, setiap anggota di A mempunyai satu pasangan di B, himpunan pasangan turunnya adalah 1A, 2A, 3C. Merupakan fungsi dari A ke B. Jadi, pernyataan yang benar adalah ini kan, jadi pernyataan benar mengenai himpunan pasangan 1 atau b adalah jawabannya adalah B relasi dari A ke B tetapi bukan fungsi relasi bukan fungsi sehingga jawabannya adalah E demikian pembahasan terima kasih telah menonton sahabat nantikan pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 20 pada video berikutnya jangan lupa jika menurut kamu video ini bermanfaat mohon Silahkan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.